Berita mengenai pernikahan putra presiden, yakni Kaisang pangarep dengan Erina Gudono, memang kini sedang banyak menyita perhatian banyak orang. Diketahui, akad pernikahan putra presiden itu akan digelar pada tanggal 10 Desember di Yogyakarta dan resepsinya akan digelar pada tanggal 11 Desember tahun 2022 di Jakarta. Menjelang pernikahannya itu, dalam cuitannya, biasanya jam segini ditemenin Erina main sepak bola, tapi sekarang Widi pingit, cuit Kaesang. Sepertinya Kaesang sudah rindu dengan calon istrinya tersebut. Dalam pemberitaan soal Kaesang yang dipingit menjelang pernikahannya, ayahnya yang sekaligus Presiden RI Jokowi, malah tertawa saat ditanya hal tersebut. Yang mingit kantor, kerja terus gimana? Minggu-minggu tadi saya telpon masih kerja juga, kata Jokowi. Jokowi juga menyebutkan bahwa persiapan pernikahan putranya tersebut sudah mencapai 99%. Iya ini, tadi saya ikut rapat terakhir persiapan pernikahan Kaisang dan Erina yang nanti insya Allah akan dilaksanakan akad hari Sabtu tanggal 10 Desember di Yogyakarta. Kemudian untuk tasyakuran diadakan di Solo tanggal 11 dari pagi sampai malam. Persiapannya tadi sudah 99%. Alhamdulillah sudah dipersiapkan dengan baik, ucap Jokowi. Kita doakan saja semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan, dan semoga kaisang Pangarep dan Erina Gudono menjadi pasangan yang bahagia. Amin.